Pawang hujan adalah sebutan untuk seseorang dalam masyarakat Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Yang mirip-mirip sama avatar gitulah. Nah, ngomongin tentang pawang hujan, ada sebuah berita menarik tentang pawang hujan di sirkuit Mandalika kemarin yang bernama Ibu Rara Isdiane Wulandari. Dan berikut fakta-fakta unik tentang pawang hujan sirkuit Mandalika. pertama bisa mengusir dan mendatangkan hujan agar kondisi udara dan aspal lintasan balapan tak terlalu panas burara diminta oleh koordinator sirkuit mandalika untuk menurunkan hujan krimis di sirkuit jadi ibu rara ini tak hanya bisa mengusir hujan melainkan juga bisa mendatangkan hujan pula ya semoga saja burara juga bisa nurunin harga minyak masalahnya sekarang harga minyak mahal jadi kalau masak suka dikit minyaknya, akhirnya rasanya sedikit aneh. Pokoknya susah banget lah dijelasin kalau harga minyak mahal. Ah, pusing bawahnya. Oh ya bos, pada umumnya bawang hujan itu memindahkan hujan, bukan menyegah turunnya hujan. Jadi yang tadinya akan hujan di kota A, dipindah ke kota B, gitu. Nomor 2. Rekomendasi dari BUMN. Purara Istiani ini mengaku menjadi pawang hujan di event MotoGP Indonesia atas rekomendasi dari Menteri PUMN Papak Erik Thohir. Ternyata selain event ini, Purara sebelumnya menjadi pawang hujan di event Asia Games 2018. Nomor 3. Sesajen saat melakukan ritual, Burara memutari area, area sirkuit mandalika dan menaruh sesajen di tempat-tempat tertentu seperti pintu rest, kontrol, dan setar rest. Nah uniknya setelah selesai, sesajen ini dibagikan ke orang-orang. Nah ini menjadi bukti kalau sebenarnya ada juga sesajen yang diaktifkan makan oleh makhluk gaib, bahkan oleh manusia itu sendiri. Nomor empat, dihina di negeri sendiri, dipuji di negeri orang lain. Aksi Burara mengusir dan mendatangkan hujan di sirkuit Mandalika ternyata dianggap memalukan dan musyrik Bahkan banyak warganet yang menyuruhnya bertaubat. Namun di sisi lain, media asing memuji aksi Burara. Aksinya ini dinilai berhasil mengusir hujan deras yang melanda sirkuit Mandalika Bahkan pihak MotoGP melalui Citanya pun berpendapat bahwa usaha Purara saat itu berhasil Nomor 5 Gaji Pawang Hujan Berdasarkan info yang beredar Purara mendapat bayaran uang yang cukup banyak Sebagai seorang pawang hujan di MotoGP Mandalika Dengan total yang ia terima mencapai ratusan juta Namun belum pasti berapa jumlah nominalnya Dan itulah lima fakta tentang Purara Istiani Wulandari Maaf kalau saya tidak sopan memanggil ibu Selepas benar atau tidaknya yang mencegah hujan di Sirkuit Mandalika adalah Ibu Rara, kita harus mengapresiasi karena bagaimanapun juga itu merupakan bentuk usaha yang dilakukan Ibu Rara. Saya, Ombos, bila banyak kesalahan, Ombos, beserta seluruh dewan direksi mohon maaf dan pamit undur diri. See you next time, terima kasih.